Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa di channel saya Maisa Karya MK Ya para sobat semua Kita lanjut Ke pemasangan Rel atas Atau pegangan rel atas Sobat semua Ini roda-roda sudah Saya pasang ya, Sebelum pemasangan Rel atas atau Pemegang untuk pintu dorong jadi kita pastikan posisi pintu ini benar-benar lurus baik sobat semua kita simak saja videonya Baik para sobat semua, ini untuk pegangan rel atasnya. Kalau saya biasa bilang, ini capit udangnya, sobat semua. Dan untuk lebar ininya, kita kasih spare atau kita kasih jarak lebih besar daripada sikunya agar dia lebih lancar. Untuk cara kerjanya sendiri, sobat semua, dia seperti ini. Dan yang harus sobat ketahui, untuk rel atas sendiri, sebenarnya ini hanya ngikut aja sobat, hanya sebagai penjaga doang. Dan yang membuat lancar atau tidak, dia ada di roda bawah atau rel bawah. Nah, jadi seperti ini loboknya sobat ya, ataupun longgar. Dan untuk nya penahannya. Kita bisa pasang ini agar dia ada jagaan. Apabila rel bawah ada kendala, seperti ada terganjal batu, sobat semua ya, seperti ini, ini bisa terserah buat para sobat semua. Bisa dibor pakai baut atau bisa dilas mati. Kalau saya sarankan, ini dibor, kita main baut aja agar sewaktu-waktu bisa dilepas dan untuk tiangnya terserah para sobat semua karena saya pintu ini pintu ukuran kecil jadi saya menggunakan tiang hollow aja satu batang jadi seperti ini nanti pengelasannya baik para sobat semua semoga dapat dipahami video saya dan dapat bermanfaat untuk para sobat semua terima kasih